Elgato gitu ya saat kalian colokin dengan PS4 dengan laptop kalian gitu atau mungkin Xbox atau mungkin Nintendo Switch pokoknya dikomboin gitu lah ya contohnya kayak gitu dan kalian misalnya menggunakan OBS gitu ya dan kalau kalian misalnya audionya nggak muncul gitu mungkin karena kalian belum setting juga gitu dan memang banyak sih dari Youtube ini ada, ada ya audionya jadi ini banyak juga dari Youtube gitu atau mungkin dari forum-forum di internet banyak yang nyaranin bahwa kita harus mengganti audio output modenya ini ke direct sound atau mungkin wave out dan memang banyak sih yang nyarannya direct sound ya katanya biar nggak ada buffering gitu atau mungkin biar nggak ada delay gitu dan kalian juga jangan lupa untuk bufferingnya ini di enable dan setelah saya rasa gitu ya setelah saya main ini ada juga gitu ya bufferingnya dan memang kalau misalnya kalian bufferingnya ini di enable nggak terlalu parah ya contohnya kayak gini misalnya di sini kita akan lihat gitu ya sini kita akan lari nah di sini saya sudah berhenti Lari atau jalan ini suara footstep-nya tuh masih ada gitu dan kalau mungkin kalian bermain game FPS atau mungkin game ya kayak yang kompetitif gitu yang membutuhkan suara gitu Ini jujur menurut saya ngganggu aja sih apalagi kalau kayak saya misalnya walaupun saya cuma main game single player tetep aja gitu ngganggu juga kalau kayak gini Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya adalah kalian jangan pakai yang uh, direct sound ini ya kalian jangan pakai Direction kalian pakai aja yang capture audio only gitu ya dan bufferingnya kalian pilih aja yang uh, disable gitu karena di sini kita nggak akan pakai dari bufferingnya dan audio output modenya setelah itu kalian klik oke okay aja dan di sini kita akan uh, men-setting dari gear yang ini yang lambang gear ini kalian bisa klik aja gitu ya dan kalian pastiin untuk ngekliknya gitu atau atau mungkin kalau di mikrofon atau mungkin selain uh, source dari capture card kalian pun bisa gitu ya misalnya di sini di sini kita akan klik aja contohnya dan di sini kita akan klik yang Advanced Audio Properties ya yang paling bawah biasanya dan setelah itu kalian cukup cari aja untuk yang saya untuk yang video capture device-nya ini saya udah ganti namanya menjadi Elgato dan lambangnya kayak ada lambang kamera kayak gitu dan untuk audio monitoringnya pastiin di sini kalian jangan yang monitor off gitu. Kalian cukup ganti aja ke monitor only yang saya pakai, sih. Ya, cuman untuk yang monitor and output saya nggak pakai, dan nggak tahu juga sih apa bedanya. Cuman yang paling sering saya pakai dan yang memang saya pakai adalah yang monitor only, gitu. Setelah itu, kalian bisa klik close, gitu ya. Dan nanti kalian akan mendengar suaranya, gitu, dan muncul juga. Dan di sini nggak akan ada delay, gitu kalau saya udah berhenti itu suaranya juga berhenti gitu dan ya jujur kalau udah kayak gini jadi lebih enak aja sih menurut saya ya dan tadi kan saya bilang kan ini nggak ada suaranya gitu ya walaupun tadi saya di awalnya ada suaranya gitu ya karena uh, banyak juga dari video tutorial yang mengajarkan bahwa dari output modenya diganti gitu ke direct sound dan itu membuat delay walaupun di sini saya menggunakan uh, Elgato HD60s plus gitu ya yang katanya insta game view dan gak ada delay gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya intinya kalian cukup ganti aja ke gear ini kalian mau pakai di mixer manapun gitu ya bebas tapi kalian pastiin untuk yang uh, capture card kalian gitu ya yang misalnya yang lambangnya kayak kamera kayak gini untuk saya gitu cuma nggak tahu juga untuk kedepannya nanti akan ada update apa gitu ya gambarnya bakal seperti apa kalian pastiin aja untuk yang monitor only ya dan untuk tracksnya kalian pastiin aja tracks ketiga mungkin kalau kalian biar nggak uh, numpuk juga kalau mungkin kalian mau record gitu dari obs-nya dan setelah itu kalian bisa klik close aja dan udah gitu nanti kalian akan mendengar suara dari uh, OBS-nya. Dan mungkin kalau audionya di sini kan kalian bisa melihat nih untuk mixernya ini kan kayak ada yang naik turunnya gini warna hijau. Kalau kalian udah ganti dari advanced audio properties-nya yang ini yang monitor only gitu dan masih nggak ada suaranya jadi ini kayak abu aja gitu kayak gini dan ini kalian misalnya nggak matiin gitu untuk speakernya nggak dimatiin kayak gini kalian bisa coba restart OBS nya gitu ya tadi juga saya kayak gitu kalian bisa coba exit OBS nya dan kalian bisa coba jalanin lagi gitu ya untuk OBS nya dan setelah itu seharusnya sih seharusnya udah bakal muncul gitu untuk audionya gitu dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks